Viral di media sosial yang menampilkan video seekor harimau sedang berkeliaran di daerah kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Video viral ini bermula ketika salah satu akun Facebook Netizen mengunggah konten video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seekor harimau berjalan di kegelapan malam. Eh tapi tunggu dulu, Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Video yang diunggah tersebut memperlihatkan seekor harimau yang sedang menyeberang jalan. Video yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2021 lalu, Diduga terjadi di daerah Cisaga Ciamis. Setelah itu tim BKSDA langsung menelusuri kebenaran dari video tersebut. Petugas BKSDA wilayah tiga Ciamis menyatakan BKSDA telah mengkonfirmasi video harimau yang viral di media sosial. Menurut informasi yang diterima BKSDA, peristiwa harimau menyeberang jalan di daerah Cisaga Ciamis merupakan kabar yang tidak benar. Ia menyatakan populasi hewan yang ada di Gunung Sawal, Ciamis hanya ada macan tutul dan tidak ada harimau. Setelah ditelusuri lebih lanjut terkait video tersebut yang sudah ada sejak 9 Mei 2021. Dalam video tersebut diberikan keterangan, lokasi Mudumalai Tiger Reserve yang berada di wilayah India dan harimau yang menyeberang jalan tersebut adalah harimau Benggala. Harimau Benggala adalah subspesies harimau yang berhabitat di India, Bangladesh, Nepal, dan Butan. Jumlah harimau jenis ini paling banyak berada di Asia dan diperkirakan saat ini terdapat sekitar 2.100 harimau benggala di alam bebas. Harimau tersebut merupakan spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Sejak tahun 1972, harimau benggala diresmikan menjadi hewan nasional India. Hal ini karena hubungan harimau benggala dan masyarakat India sudah dimulai sejak abad ke-25 sebelum masehi. Harimau benggala disembah oleh masyarakat pra Arya. Karakteristik dari harimau benggala adalah bulunya berwarna oranye terang dengan motif garis-garis hitam dan coklat tua. Sementara itu bagian perutnya berwarna putih. Selain itu harimau benggala memiliki gigi taring terbesar dari semua keluarga kucing. Panjang giginya sekitar 10,16 cm. Di seluruh dunia jumlah harimau benggala kurang dari 2.000 ekor yang tersebar di alam liar dan umumnya harimau ini bisa ditemukan di hutan lebat, rawa-rawa bakau dan hutan rimbah. Di sebagian besar Asia Tenggara, jumlah harimau benggala terus menurun dan mengalami krisis. Faktor utama penyebab menurunnya jumlah harimau benggala adalah perburuan dan pertumbuhan populasi manusia. Harimau benggala biasanya dibunuh karena keberadaannya yang dianggap mengancam dan karena orang ingin meraup keuntungan finansial. Dengan demikian,